kita yang akan memperoleh jangan sampai kekuatannya untuk menindas rakyat lebih itu kan ya Pak ya? oke saya kira begitu Mas Totok sekarang kita berikan sepenuhnya kepada Mas Priyo Sakarpe dengan segala kejujurannya kepolosannya dan semua penerjaan ini adalah pengajian puncak pada malam hari Rizmo Bajak Priyo Sakarte Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku tekuk pembengkatan dan baru kali ini teko di jogja, nah, jadi ya main tuh bikin dulu main juru tahu corol nacinya jogja itu ke bo podgor dari surabaya, nanti ternyata kanjeng nabi muhammad itu nggak podgor, deh. ke keuran, terus kusciawei si, aku ke podgor, deh, jadinya dari ya, surabaya -bo ternyata juga podgor. Atau Surabaya, pokoknya orang loto. Amerika, Amerika, Dalam karena informasi yang enak dikenal eh, lo oh, si, si tersebut di rumah aku ya semen eh. WAPB siap menarik putihnya kalau beri bagi PIN kebaikan itu memang putih, tapi ngepahin <tuh> <tuh> ngaji selama ini aku benar-benar remok jadi tahun selama itu gak tahu bergurusnya ke segala jadi ya woi semoga woi aku ya ada berkomentum Kupiknya diantarul, terus mari ngomong, "Kita job legal barangnya, Mbak, punya ngomong punya punya, baru kenal mau bujuk buku, udah dikenal kan, terus nunggu? Dan matur dulu, di suatu ini, pokoknya bikin analog, itu, di semua lain, tak kondisi, no tak sebut, Islam Muhammadiyah, Islam NU dan saya perkenalkan golongan saya ini Islam freelance. Di uh, Islam ada di UN Islam freelance. freelance. Yeah. Nah, kelompok rambutan protolan. Kalau janjangan NU diangkat, kamu kakak tut protol. Mama janjangan Muhammad Syah diangkat, kamu protol. Protol-an protol-an ini terlalu popok. Senang grillen. Buat kalau dicek, ini Maya. Sempe rukun, asik aslulobi. Kita menaui saya tidak juga. Kalau kan ngomong. Tapi aku ngerasain Karena aku tapi peteng kamu salah, ini benar benar rambutan berkola uh, ngetos, panjenengan? ya, ya, jadi tidak Muhammad Iya, kayak saya ini tidak NU hanya yang tidak jatuh rambutan artinya saja ya sama ada satu ruang namanya Maya, understand nertos Maya. Ma iya itu melingkar. Artinya tidak ada yang di depan, di belakang, di atas, tapi sama. Jadi asing -asing -asing -asing. Dan saya tergolong Islam ndek Jadi jadi, jadi nek ngaji tidak apa bahasa Arab susah dan susah-susah. Jadi kalau ada tausiah, ceramah Bukan yang Allah Rasulullah. Nada, Jadi bahasa Arab yang itu bahasa Arab yang artinya itu, <tuk> <kita berada. tuk> Jadi, kami kalau tadi tekan untuk melakukan sholat belum bisa. Belum bisa, kami pada tingkatan hanya bisa bersahadat dan bersolawat. Sama rumput tidak kekirang, itu masih bahkan Aslululi, nah terjemahan naik jauh kita kan kocongnya. Ya pasain, timbangan aku sih ngomong <bolen> there's some ngomong teksnya aku terbiasanya aku di bahasa ini kira saja Kanon, nang bang bang metanjan positif. Wow, sumpah ini. Ininya, ya tanggal hari tanggal berapa? Hari nanti kaget sih, bagian ngatur sih. Claire, explain to our friends bahwa kita punya forum seperti ini di lima kota. Di sini every 70 dan di Jakarta Second Friday every month di Jombang every full moon di Jombang di And in Surabaya the day after full moon. di Semarang every 25 of every month. Ya. Nah, and we have very different characters. Jogja, Surabaya, uh, Jakarta. Ini Karakternya karakter intelektual, yeah. ini karakternya protol, ya. You know? This is intellectual, uh, this is sarcem. Ah, jombang full moon, mau malam mau terang. nol tak sampai bahwasanya besok kita ini gak gawe putih, Quran itu universal. Informasi harus itu ini universal. universitas Universitasnya satu fakultas ini universal. Tapi wae jempu sakit sombu. Kusono ada dua kiri kiri kelas goblo. Sakit sombu. Baya wawanya ini saya ya. Sada solawat cerita kayak dihitam. Terus mari ke noken, mana keras roda nyari si mulai itu terkenal. Nangare nangare masih wajah yang kumbi ya, kurmuazen mandir gini nih bahasa nih cerita aku pernah berguna rara-raising tatuan itu dan dimasukkan ngumbi nek kurmuazen mandir kok. suara kau aku tak, belum yakin, udah yakin jauh aku aku kisah kau dimana ikan kan lumayan ada di mana di pinggan aneh <tik> <tik> buatan Manusia sih jadi cerita nih Ia sih setelah akhirnya mata rasa Raya produk diajar ya Oh ya aku mati <tik> mudarat sama besar Mati rasa Enak ya Iya aku mudarat sama Berarti <tik> kamu serem banget nemenin <tik> jadi berangkat terkosin no bisa, apa adanya, aku ngetik no bodoh, jenengi bodoh pesantren, apa adanya nah, tenang so jenggolo, sudo harjo, sama ngeru, nyabahin gue naku, munggo, jenenge bodoh pesantren, apa adanya nah, soalnya terkosong ngekaget dulu, ini cak, berarti kono itu cingkakono, kono oh, iwis mono itu Saya berterima kasih atas diizinkan juga mau berturun-turun, mau copas mungkin dius bisa dikit doa ya kusungkan, jadi keluarga kampusan aku keluarga kampungan, jadi bahasanya sangat beda tapi gusti allah gak tahu tak kon koniku S 1 po S dua, terbukti dan terbukti secara membuktikan koruptor di indonesia itu nanti SPJ nanti S1, S2 nah, awak Dewi ini gak patah sekolah gak iso gak iso tempel, gak iso gak SPJ nanti nanti nanti juga di dibanding awak dan saya membuktikan juga ternyata sekolah dan sekolah ini gak penting, saya punya satu bukti, dan ini siapa akan mengakui, siapa kenal ke kenal Kenaro, Rojo Singosari, Khaon no, Obridani, Khaon Obridani, Khaon Obridani, S Obridani, Khaon Obridani, Sekolah Obridani, Aku Obridani, Khaon Obridani, Khaon Obridani, lulusan S Khaon Obridani, Khaon Obridani, sekolah Obridani, Khaon Obridani, Khaon Obridani, Kajian nabi dan gua iroh Dibrih ngoleh, mau mencerohnya mau ngobotik Koyong ngomong, gak ngongkon buka peti Gak ngongkon buka sebit, maka ngongkon ikhrop Ikhrop, ngongkon sinaw Diterjemahkan, tuntutlah ilmu Nek, di bahasa Indonesia ini Sakjani, ayo belajar Dibrih ini namanya ngomong kateli Jadi, ayo sekolah kemarin aku ngomong bayar uang, bangku, uang, gedung naik lulus, gak <tuk> pak, <tuk> lulus, so, so, so, so, lulus. urunan, 1 juta, ratus naik bangku, kursi, <tuk> Yes, ini yang saya lakukan dengan teman-teman di Surabaya, melatuh Sa'isoe, yes, pada intinya <tun> apa ada <abadanya tun> cara goblok dekat kepada Allah. <tun> kan, Bapak -Bapak Weta, Jukja, tapi sepuranya forumnya Kasopan mulai buka sampai tutup naik emang? nomor latar Oh paling baik Tapi Gusti Allah gak tahu nyatet perkara keluaran <tuk tangan> ya. keluaran madarosa <tuk> subhanallah Allah dan Allah ya. masih penindu kulmahian sesama siswa dilarangi si teman dong ah. <tuk> oke ya <oke>. <tuk> <tuk> <"Terus. tuk> <takian>, <tuk> <tuk> Ini, <tuk> Mu -mu -mu. <tuk> dan dan di Sabah, ini sini, di sini, di sini, di gak usah sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sebab tidak mane perbandingan kaya koyo munggah meja senti ini, kurungan rokok. sebab tidak diisi modal dia ini e. bisa satu ini, permukaan daratan. Nah konco saseti, itu sumur muslim. Itu muslim, itu sumur muslim. Itu sumur muslim, itu gue aku itu tangga nudit itu ya itu ya tapi sekarang nanti dikewati namanya bisa nunggu jadi bahasinya kok lain bangku tapi aja ngebet gak ada nolai sakit soisomu mu gak saksient dia ikhlas no kuncinya pasti bocoran kak kata Terlalu bolot, jus. Diri jadi. Masih. Ini keras, pintul. Ini diri kes. Kenaikan ilmunya, tidak. Allah berakat, Allah bersama. Allah berakat, Allah Pokoknya, kalau cuma satu sampai ada Allah. Sama dua kali, empat ini. Boleh, sih, Pak. Boleh, Dan tidak, Allah fokus ke asal berpikir. Lu barengan, gold, bisa gimana? samaan muru irus aca nanti mana tahu ini meso siji buka terus <actress> <unders lava. suara> bapak bapak nanti sekadu-danti menung so di bareng nanti maku juga mungkin maku juga terus kita berteronggol sambil nanti jadi sekarang ya ampun sekarang nih kalimat ini, berlomba-lomba jadi, kamu mau adil berlomba-lomba masuk kelahiran bodoh, kamu risiko nisu tak salin. dengan cara saya ikhlas, kamu berjumlah dan gusti bisa Wis terus kamu bisa Iya, matur sing sing sing Cina Islam. Tapi duit pembantu Islam, so bayangin nemen. ternyata agama punya ketiga itu karena Bukti nih Cinoagi sampai pembantu pembantunya, pembantunya mati bingung Cinoagi. Atik muntan, muntan sopo kaiso, de engah cilok kaiso, osejakomo, si asli tekonang konik kelompok jamaah. Tapi, tapi itu banyak ya, ya, itu tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, pemimpin. Kegiatannya si burusan nago moyai, coba saman go wong -wo, itu sama, saman go wong -wo, pembantu pulau ini mati, saman cembah yang digoreng. baru jemini sholat jenazah ya berarti, lahap kan? Mari sholat, assalamualaikum wabarakatuh assalamuala. Terus langsung jemani mohon, jadi ya. saman pun gitu, masuk pembantu itu jauh menungso. Masak sholat nggak ompet, nggak pakai. beda-beda. Orang aja yang agamanya enggak sama, sampai enggak paham kita sendiri lagi. Sampai kita enggak bayar. Cowok jentik. Pakai lang jentik. Pakai yang nko gitu. Udah gimana aja, tambah berapa pokoknya saya. Akhirnya ya ini rapat ambil selamanya Ini kalau wajib bersyukur kalau masyukurnya ya sholat rongka ngapain itu mahkutnya ipok-ipok itu tembok tapi ya sholat kalau ya aku bisa dilakoni cara-cara ini wadah cara -cara ini umat itu juga kagum karena kabeh yang -e, islamin dendek habis bisa lah besok kemwiter -e, um, apal daril terluek abeh ditau wakan iya wakan mis jeng lucu mana yuk, longani, jina, jina, jina, jina, jina, jina. ya ini jinnah jinnah ya sama Allah wakbal yang sama Allah wakbal taluk keblok keblok keblok keblok keblok bawa ke ya tauran <tuk> guyal-gyal <masalah> <tuk masalah> <tuk masalah> <tuk masalah> Zaman nien -nien aku. Oh, dia ya, zaman nanti mainannya Oppo. jadi mau, Mustafa Beosky.